Bismillahirrahmanirrahim, ikrah perhantikan Majelis Daerah Prok Aluni Himpunan Mahasiswa Islam Kota Tasikmalaya, masa juang 2022-2027. Apakah saudara-saudara bersedia yang disumpah selaku Majelis Daerah Prok Aluni Himpunan Mahasiswa Islam Kota Tasikmalaya? Mohon ikuti kata-kata saya, kata-kata. demi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Allahu Akbar Nabiullah Akbar Pahlawan Islam Madinah Pahlawan Islam Madinah Pahlawan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi dan Rasulullah dengan menyebut nama Allah yang mampu ngasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan mulai dari Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah waktu besar Allah. Aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama. Dan Nabi, Nabi dan, dan Nabi Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul dengan penuh kesadaran tanggung jawab kami pengurus Majelis Daerah Krop Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Tasik diulangi Krop Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kota Tasikmalaya. 2022-2027. Dengan ini berjanji dan berikat bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan seluruh ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kor alumni himpunan mahasiswa Islam. Bahwa, kami, bahwa kami, akan nama baik kami akan selalu menjaga nama baik kami Dengan selalu memberikan, memberikan pengabdian terbaik, terbaik Bagi kami, bagi kami umat, dan bangsa, umat dan, bangsa dan bangsa Bahwa apa yang kami lakukan, bahwa apa yang kami lakukan Dalam kepenurusan pendek kami di kota Kasim Malayan Untuk mencapai, tujuan kami, untuk mencapai tujuan kami dalam rangka menabdi kepada Allah SWT yakni mewujudkan masyarakat, masyarakat adil makmur, adil makmur yang diridhoi Allah SWT inasolati ina wa nusuki shuki, wa, mahyaya, mahyaya, wa mahmati, mahmati, Bila herbilah alamin, sesungguhnya, salatku, ibadahku, hidupku, hidupku dan, matiku, dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Selaku Kopres wilayah Jawa Barat, turut dihadiri oleh dua apa berantar posium. Industri nasional menjadi perwina. Saya berpesan kepada desa-desa miskin bisa, bisa bersinergi dengan pemerintah daerah mestinya, kemudian bisa menjadi pelaku dan menjadi solusi permasalahan kesejahteraan, kesulitan dan lainnya. Tambahan? Tambahan yang lain? Dari berikutnya. Itu oh ya kita juga menunjukkan terima kasih dari yang ya, lalu ya Pak Patris, ya, ini estafet aja, pergantiannya hal yang biasa. Ya. Karena gak masanya habis di tahun ini, kita selesai musga, kita selesai musga, seolah bulan November akan berhasil di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kota Palu ya. Saya kira, gitu kan, ya secara metik itu masyarakat kalau memberikan kepercayaan kepada siapapun, tapi minimal kami, kan, eh, apa, mempunyai kesadaran itu, kan, dengan berhimpunnya di organisasi ini. Nah, itu simpelnya sebetulnya. Maka saya tadi sampaikan itu dengan diramu dari seluruh apa eh, harapan diramu dari apa rencana-rencana strategis ya yang disampaikan oleh teman-teman gitu kan ya, ya. pada prinsipnya kita punya potensi yang besar gitu kan untuk itu Oke. ya kiranya juga karena memang kita kan basicnya basic di aktivis di HMD misalkan itu tentunya juga sudah melalui proses yang luar biasa gitu ya dan ya. dan ini juga bukan hanya berasal dari apa kampus-kampus eh, kota pedesaan yang berhimpun di kami itu ya. hanya kebetulan sekarang berdomisili di sini Kemudian mengapa bergabung gitu kan di kami lain? banyaklah itu kan epic. mungkin bisa Pak Arif, Pak Sarif bisa menambahkan dari hal-hal yang lain. Oke okay. Ya kita bukan hanya tertumpu pada persoalan nanti pada proses transisi tetap Men mudah menghadapi 2024 juga ya. memang hal juga penting ya, hmm. ya karena memang ini juga uh, proses yang tentunya juga harus diantisipasi juga dan keberadaan kita tentunya juga akan sangat bernilai siap ya ketika tadi juga amanah ya baik yang dari MUI kami maupun dari Angan kami ya. kita harus mampu menjadi katalisator kita harus mampu menjadi dinamisator dan pada ujungnya kita juga harus mampu menjadi fasilitator sehingga ini akan menjadi baik-baik saja kan itu karena ini juga akan menjadi ancaman ya kalau mungkin kalau tidak dikelola dengan baik, Benar. ya bukan pada persoalan hajatnya nanti ya, ya. dari kerangka teknis itu, tetapi ada hal-hal yang penting yang kiranya juga harus nyambung juga dengan kendak-kendak masyarakatnya. Ini yang luar biasa, ya. Benar -benar. tetapi kami tidak hanya melihat pada proses itu, Siap. itu sudah bisa berjalan saja, gitu kan? Karena memang sudah menjadi agenda nasional. Siap. Kita malah Pak Arif dan Pak. Arief.